Nyanyian kayaknya meremehkan saya gitu. Eh, hey, yang Anda lakukan dari dulu di live itu sudah meremehkan diri Anda sendiri. Medan aja merubah, merendahkan dirinya sendiri dari live dia. Youtuber Deddy Corbuzier tengah ribut dengan selebgram TikTok BTR Medan. Keduanya saling menyindir lewat podcast dan konten Instagram. Keributan ini makin memanas usai netizen ikut-ikutan saling membela satu sama lain. Awalnya, maiden yang dikenal sebagai gamer profesional itu menangis sambil menuliskan pertanyaan di Instagram Stories-nya. Sontak, curhatan maiden itu kemudian mendapat sorotan banyak penggemar dan netizen di media sosial. Mereka menduga orang yang dimaksud adalah Dedi Corbuzier. Soalnya, beberapa hari sebelumnya, Dedi sempat menyindir seorang wanita di salah satu video di channel Close the Doors miliknya. Imbasnya, citra dedikornya buruk di mata netizen, dan akun media sosial dedikornya banjir, hujatan, dan kritikan. Netizen kecewa karena mantan pesulap profesional itu tega melepaskan pertanyaan sensitif. Demikian, Maiden bahkan mendapat dukungan moral dari Bigetron Esports yang disampaikan melalui akun Instagramnya @bigetronesports. Tagar Stand With Maiden juga berkumandang di Twitter. Terpantau sejumlah akun Twitter yang bersimpati pada Maiden juga menggunakan Tiger tersebut sebagai bentuk dukungan moril. Tak tinggal diam, Deddy Corbusier langsung angkat bicara. ia menuding Maiden sengaja membuat drama sebagai playing victim. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Kisruh keduanya bermula saat Daddy Corbusier mengundang Maiden dan Agung Karmalogi sebagai pembicara podcast di channel Close the Door miliknya. Saat di tengah syuting, remaja cantik ini mendudung Daddy dan Agung menyindir dan menyerang dirinya dengan pernyataan tentang keperawanan. Usai syuting selesai dilakukan, Maiden memprotes dan melarang tim Dadi memposting isi video itu. Dadi yang kesal lantas melakukan syuting ulang hanya berdua dengan Agung. Saat syuting kedua itulah, Dedi sempat membahas sambil menyindir seorang wanita. Walau tak menyebutkan nama sang wanita, ayah Aska Corbuzier ini terus-terusan menyindir seorang wanita yang menyebabkan pihaknya harus membuat konten baru lagi dengan agung karmalogi. Maidan yang merasa diserang dalam podcast itu langsung buka suara, hingga ia pun membongkar alasan mengapa dirinya melarang Dedi menayangkan video wawancara bersamanya. Alasan utama menurut Biden adalah pertanyaan Daddy soal jual keperawanan di TikTok yang dianggap merendahkannya sebagai perempuan. Presenter Beken itu pun akhirnya meminta maaf atas lelucon yang pernah ia lemparkan ke Biden. Ia mengakui lelucon tentang jual keperawanan tersebut sudah berlebihan. Medan BTR punya nama asli Melinda Rohita. Ia adalah satu seleb TikTok yang kerap berjualan secara live di aplikasi itu. Ia kerap memberikan gaya yang konyol, lucu, dan menghibur saat live. Karena kepopulerannya melakukan live di TikTok itulah, penontonnya bisa mencapai ratusan ribu orang. Gara-gara keunikannya, ia pun mampu berjualan hingga ribuan barang sekali live. Selain sebagai selebgram, Maiden juga berprofesi sebagai gamers dengan sejuta prestasi. Dirinya merupakan pro player di Mobile Legends. Dunia game online mulai ia jajaki sejak 2017 silam.